Pagi menjelang siang, ya. Hari ini kita akan, ya, disini yang terjadi bahasa Indonesia. Lain-lain, lain mencari, eh, mencari mah, neangan, gimana yang neang mah, lain, eh, mengecek lain, mengangkat lah, mengangkat ke yang sudah kita pasang, guys. Nah, udah tuh.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 Tolong ya Ya intinya nama Ini yang tegar bergurau Jadi guys Omat Pukul nama Lampu ini Lalu bukan kia Untuk capitnya Itulah mau balik guys Asli He, eh, orang bukan sepatu safety Tidak dipake, pake eh. Harusnya pakai sepatu adventure, guys. Nanti ya, kalian beli ya. yang enggak punya uang, pinjem aja dulu lah. Pokoknya jangan pakai salah, capi itu ya, kemana-mana mana oh, salah pakan, guys. Tulislah itu, guys, yang ada cucukan, guys. Boleh tamalah cuna lu <tuk> batu, jadi tips, tuh, oh, oh, seksendal guys, ya guys, masih serapakan, tuh, ya guys, oke. Okay. Guys. Puasangan pertama nih dapat enggak ya? Oh, ternyata kosong, guys. pemasangan pertama masih kosong. Aduh. Umpannya juga enggak habis. Enggak ada yang makan ya? Enggak ada yang makan umpannya, guys. Jangan uh -huh. bolot. Udah, udah. Kita jalan dulu ke atas, guys. kemarin guys kira-kira dapat juga itu, itu guys oh, Sorry kadek gitu kayaknya dapat guys cara guys Hai, hey! hampir hampir lagi guys. Tutorial berjalan di atas sungai. Latihan yang kedua guys. kayaknya kosong lagi guys, nggak ada senggutan? ada? nggak, oh nggak ada? ini kayaknya ada pas guys, coba coba coba, kita cek yang di sini guys, oke, okay. wow. Oh. juga masih nggak daftar guys oh, ternyata, ternyata besar guys wah ini oyak-oyakan karena batunya guys bukan karena tarikan guys sayang sekali yuk cepat juga kayaknya nggak ada ya. uh. masih utuh, masih utuh. ya. memang begitulah. kalau kita tidak mendapatkan lemaran rasanya sangat lelus lemes guys oke kita lihat yang ini nih oke kita lihat spot selanjutnya yang ini juga kayaknya tidak guys Gak ada tanda-tanda akan mengangkat hmm. kita ya? coba ini ini kemarin spot-spot spot terakhir ya oh kosong juga guys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 lagi dari berapa pasang Kita belum dapat citung Gimana Mana itu penyapu? Iya, sudah lihat dulu aja. Cek dulu penyapunya dia. kemarin tangannya jadi tapi ini gede guys ya cacingnya ada di atas guys batunya yang terlalu gede coba kita lihat yang itu Harapan kita terakhir nih, eh belum belum belum terakhir. Ya guys, itu cuma disambar aja kan cuma habis tapi sudahnya udah nggak ada. Oke, kita cek yang kita pasang dulu. Coba, dapet enggak ya? kan kosong juga sih. Wah, banget guys. no tapi umpannya habis guys. Habis umpannya. Kayaknya ini gak tahu karena kita yang terlalu siang, gini ya. Tuh Lumpanya habis dilamot guys Tidak sama sekali tuh Sorry Tahu kan Kecewa gak guys hari ini guys? Lumayan kecewa guys enggak nyaman segini Tapi kita masih ada harapan dua lagi guys mungkin Semoga aja lah